Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini kita akan melakukan routing dinamis OSPF yang akan kita konfigurasi adalah e, dua buah router yang terhubung pada komputer atau PC jadi e, dalam hal ini kita akan menggunakan mikrotik mikrotik pertama nanti akan dihubungkan pada mikrotik kedua atau router kedua dengan ketentuan IP nya kita set pada router pertama 10.10.10.1 130. Yang keduanya 10.10.10.2 30 yang di sambungkan melalui ether 4 dari ether uh, router 1 dan router 2 dan pada masing-masing router nanti akan disambungkan ke komputer client atau PC melalui ether 2 dan nanti masing-masing komputer ini akan mendapatkan IP secara DHCP dan nanti kita akan tes uh, ketika komputer ini bisa terhubung ketika kita lakukan ping di PC1 ke IP PC, PC2 dia akan reply itu, menand itu bah menandakan bahwa uh, konfigurasinya sudah berhasil oke okay, untuk lebih lanjut silahkan uh, langsung kita praktekkan langkah pertama uh, silahkan dibuka winbox -nya. selanjutnya silahkan pilih my address uh, selanjutnya klik connect dan pertama sekali silahkan kita uh, pilih nama ruternya terlebih dulu caranya masuk ke sistem pilih di identify kita beri nama misalnya ini adalah root, uh, router satu oke okay. sini akan muncul secara otomatis di atasnya langkah selanjutnya uh, silahkan diberi IP eh, pada ether2 dan ether4 sesuai dengan petunjuk eh, soal atau sesuai dengan vlog ini silahkan kita masuk ke IP selanjutnya address selanjutnya klik tanda tambah atau add yang interface yang akan kita beri IP yang pertama adalah interface eh, 2 atau ether2 dengan IP nya satu 168 dua 24 satu, Selanjutnya, klik apply. Oke, okay. selanjutnya uh, kita tambah, kita beri IP untuk ether 4 Ini IP untuk uh, routernya, terempat yang nanti akan terhubung pada. Uh, router 1 dengan router 2 oke dengan IP nya 10.10 .10, 10 1 30 maaf ini maksudnya 10 oke play oke langkah selanjutnya kita akan uh, konfigurasi adalah Uh, konfigurasi OSPF-nya, caranya silahkan masuk pada menu routing, pilih OSPF, dan langkah selanjutnya silahkan masuk ke tab menu network ya. Kalau misalnya kita berada di sini, silahkan pindahkan uh, kursornya ke menu network. Selanjutnya, klik tanda tambah, silahkan masukkan uh, network. ID pada uh, IP address ini jadi kita masukkan network yang tersambung berarti yang pertama networknya 10 10, 10 0, 30 oke, okay, apply, oke okay. yang kedua berarti network yang ether 2 ini, kita klik tanda tambah kita masuk lagi empat Oke, okay, kita sudah berhasil konfigurasi OSPF-nya. Sekarang silahkan coba kita uh, cek di sini. Ini belum terhubung ke router yang satu lagi. Karena router yang kedua belum kita set. Sekarang, karena uh, uh, komputernya nanti akan mendapatkan IP secara DHCP atau PC, PC yang terhubung nanti akan mendapatkan IP DHCP Maka langkah selanjutnya yang perlu kita konfigurasi adalah kita set uh, DHCP servernya Caranya silakan klik IP, masuk ke DHCP server, selanjutnya klik DHCP Setup. Silahkan pilih uh, interface yang terhubung pada uh, PC, atau yang terhubung ke PC. Berarti interface yang terhubung ke PC adalah Ether 2. Jadi sesuai dengan gambar ini, yang terhubung ke PC atau komputer adalah Ether 2. Dan di sini kita pilih Ether 2, selanjutnya klik next, klik next, next, selanjutnya next, next, sampai uh, setup set aksesnya sukses ya oke ini sudah berhasil kita lakukan konfigurasi untuk router 1 untuk selanjutnya kita akan berpindah untuk melakukan konfigurasi pada router keduanya oke langkah pertama silahkan uh, masuk ke winbox pada router keduanya Oke, okay, silakan klik pada my addressnya, silakan login Oke, okay, langkah pertama dia caranya hampir sama dengan konfigurasi pada router pertama tadi yang bedakan hanya pada IP addressnya caranya langkah pertama supaya kita bisa membedakan antara Router 1 dengan Router 2 ini kita juga beri nama routernya kasih system identify ini kita beri nama Router 2 Oke okay. selanjutnya kita beri IP pada masing-masing interface berarti interface ether2 dan ether4 kita masuk ke IP selanjutnya address Laitnya klik tanda tambah selanjutnya pilih interface ether2 selanjutnya silahkan masukkan IP address yang uh, pada ether2 di sini disini uh, 24 Selanjutnya silakan klik apply Oke okay. Langkah selanjutnya silakan ditambahkan IP address nya untuk ether 4 Selanjutnya pilih interface nya ether Silahkan dimasukkan IP address untuk ether 4-nya 10 10.10 10 10 10 10 2 2 30 Sorry Selanjutnya apply Oke Angka selanjutnya, eh, silahkan eh, masuk ke routing. Caranya, silahkan klik routing, pilih OSPF, OSPF. Selanjutnya, silahkan eh, pindah ke network. Oke, okay. silahkan klik tanda plus atau tanda tambah. Selanjutnya, silahkan mm, masukkan network yang ada pada IP address. network yang pertama adalah uh, 192.168.2.0/24. Selanjutnya play oke. Okay. Jadi kita klik tanda tambah lagi, kita masukkan uh, netok yang kedua 10.10 10 tit sepuluh dua sepuluh selanjutnya 0 slash 30. Tapi apply oke okay. oke okay, ini kita sudah berhasil untuk konfigurasi ospf nya untuk router duanya. Langkah selanjutnya adalah supaya komputer lainnya bisa terhubung mendapatkan IP secara DHCP maka langkah selanjutnya adalah kita set DHCP servernya caranya silahkan masuk ke my menu IP selanjutnya pilih eh, DHCP server selanjutnya DHCP setup dan pada DHCP server interface-nya silahkan dipilih Ether2 karena Ether2 ini yang akan tersambung pada PC atau komputer kliennya selanjutnya silahkan next Klik next, next, selanjutnya klik next, klik next, next sampai sukses. Oke, okay, sampai di sini ini sudah selesai kita lakukan konfigurasi untuk routing dinamis OSPS nya Let's <laughs> go.